Dali. Aku ada beri tunggu, ni, ngobo, tali. Aku udah berdiri bertonggok dekat sini kau kok tali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Cih, kemarin kita sudah mereaksi part pertama dari film piramili yang berjudul Masam Masam Manis uh, Di video sebelumnya saya mengatakan judulnya itu adalah Masam Masam Manis Hampir sama cuy masalahnya dan saya melihatnya itu kayak sekilas gitu ya Jadi saya mengatakan Masam Masam Manis ternyata Masam Masam Manis Ya sesuai dengan film isi filmnya cuy ya Hidup itu... Tidak selamanya manis, gitu ya. ada masam-masamnya juga. Masam itu kalau di bahasa Indonesia kan asam ya? asam. Jadi hidup itu nggak selamanya manis, tapi terkadang masam. Dan, oh ya, yeah, saya kemarin bertanya, apa pekerjaan dari uh, perempuan ini sebenarnya cuy? Dan memang benar cuy ya, sesuai dengan apa yang saya pikirkan, Ternyata perempuan ini berbohong ya. Berbohong juga dengan pekerjaannya gitu ya. Yang mana pekerjaannya itu adalah penghibur ya. Penghibur uh, apa namanya di klub malam. Maksudnya itu penghibur menemani para lelaki untuk berdansa gitu ya. Pantasan di awal video waktu dia naik taksi. Dia mengatakan kerja saya ini tidak baik. Makanya kok guru kerjanya tidak baik gitu ya. Ternyata ini maksudnya aja ya. Dan ya, buat korang yang selalu stay di channel NDTK Bantu like dulu dong Bantu lah ya, bantu like Kalau bisa komen, saya baca kok satu persatu komentar korang semua Saya baca satu persatu dan memang yang untuk bisa saya balas, saya balas gitu cuy Karena itu yang membuat saya itu bersemangat Di sambil saya e, tidak membuat video, pasti saya baca komentar korang satu persatu Dan jangan lupa kalau korang yang baru bergabung di channel NDTK Bantu subscribe, oke, okay, dan langsung aja, cuy. Kita lanjut ke part keduanya. Jom kita tengok videonya. Oke, okay, videonya udah siap, dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi, cuy. 3, dua, satu. Hmm, udah benar kan di sini kemarin, cuy? Waktu dia keluar, bilik kok volumenya kecil banget ini, cuy di sini, saya sudah download, cuy. Ya, saya download. Oke, okay. tiga, dua, satu. Menariknya, film ini, cuy. Saya belum pernah dapat film yang alur ceritanya macam ini, cuy. Ini menurut saya, ini menarik, gitu ya, alur ceritanya. <laughs> menyelam, Cina. Aku. Oh iya, cuy, ternyata perempuan ini tuh oh, pada masa itu orang apa namanya, keluarga dari raja. Kalau nggak salah, cuy, ya maksudnya orang bisa dibilang orang terhormat pada waktu itu, cuy. Tapi benar juga dikatakan teman kita acara dia berlakon tuh masih kurang gitu ya, masih kurang. Masih apa ya? Saya melihat uh, di part pertama itu masih masih nampak masih kaku gitu ya. <tuh> Dilemparkan kembali di kamarnya, nih. <gifat> ditungguin, <gifat> ditungguin timbal baliknya, nih. malah bejawan ya nanti kau kayaknya di sini cuy di sini mereka saling tatap muka sih dia masih ada di sebelah itu pegang pegang kayu Ah, sila ke yang sebelah. Gubuk tengah aku ya. Tiga apa gubuk ya? Dengan kayu Kayu tak apa lah. Kau pikir besi tengah aku. Wah, kau ni dah mengandung ada masbelah. Kau mengkhasa ayah. Okay dia nampak oh ditutup ya kau ah engkau sembunyi ya engkau kalau <laughs> kau banyak cantik jual nasi lemak lagi cantik kau sendiri. <laughs> Oh yang Sebelah, itu dah melampau lah tuh Apa kau pikir kau banyak lawa? Keling botol lebih lawa daripada kau Eh, kau bilang aku keling botol ya? Ya, perangai super kau tuh Perempuan gila saja yang tege-hege Kau tahu tak? Berarti so dia perempuan gila juga Ya, shut up, ye You, shut up Kita shut up dia, dia kita Ya, ya. konon. Lah. <laughs> Banyak bersih sahaja. Saya agak. Sedikit. Uf. Ukinci dan tuan-tuan. Pada malam ini kita berasa bangga. ...dapat memperkenalkan seorang penyanyi baru. Ialah Cik Nurkiah Hanum. Oh penyanyi. Mulai pundang malam ini, Cik Nurkiah Hanum akan menjadi penyanyi tetap di Silber Totis Capret. Okay. Dan... Lagu yang pertama ialah Lagu Apa guna berjanji Saya pikir itu penghibur ini Apa? Penghibur yang joget-joget aja gitu suara Saloma aja ya goreng Kayaknya lip ini aja bukan bukan suaranya ini Apa banget gua ini di sini udah nampak ya ternyata dia penyanyi penyanyi di klub malam terima kasih maji sama-sama ini ada budak-budak yang itulah rumahnya naiklah ke atas Lelurga siapa ni? Perempuan ke atau laki-laki? Hmm. Siapa? Minta ada. Nah, siapa kita nak tanya? Tak siapa pun. Ui, oh, ikut bilik ni kau. Oh, bapaknya kali, ya, apa? Ketuk pintu pagi -pagi buta. Keluarga Piramli kali. Hari minggu orang tidur lama ada saja yang ketuk pintu lah, yang ketuk ah <laughs> nah, Nanti lah aku buka pintu. Ketuk uh, pintu lah, uh, ketuk Tak <laughs> uh. Engkau apa-apa, <dah> <laughs> Hai, kok pakai kot biru, sama? <laughs> Gua baru pintu, ternyata lemah cuy Ada-ada <laughs> <laughs> aja -ada nah, <laughs> <laughs> <laughs> saya, saya sendiri nggak perasaan, cuy <laughs> Ini nampak kayak pintu, loh apa, sama? Ha? Ayi, kau pakai kot biru sama. Kot aku, kot aku. Sampai pintu. Ha. Ha. Nah, dari siapa mak cik, ha? Mak cik nak tanya kat cik. Cik kenal tak ada satu perempuan dia baru pindah sini? Perempuan? Pempuan Pung tak tahu, wajasan tahu. Galak banget. Orang cuma bertanya. Bila? Ambul, sombongnya budak ini. Sombong. Ambul nyukit gak puno. Tapa. Nanti kalau hampir kalau tak. Apa nak? Nanti aku putarankan. Wah, pakai eh, udah pakai nah. bahasa hang. Mak, lho, mak, lho, oh, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, eh, asyik, bho, lho, oh, maknya, Anak, mak, tahu, sini. mak, mak, reba, si. mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, Uh, duit yang kia kirim hari tu mak terima tak? Dah. Tapi dalam surat hang tu hang tak kata hang kerja apa. Ya. Yeah. Cara kerja cikgu, mak. Cikgu? Cikgu apa, kia? Yang mak tahu hang ni standik enam pun tak pay. Cikgu sekolah buta huruf. Hmm. Sebab itulah kau pun buta huruf. <laughs> oh, sebelah tu sabar kia. Sombong tau. orang Bawa hospital. Kalau macam itu, tuh apa? Astaga. Mana yang macam itu. Kalau mau jangan katakan. Kita mau, tapi kita lah. bikin kau janji ya. <laughs> eh, jangan dia dengar Eh, aku lagi cantik lah <laughs> Kiah, adik Hang ni nak sangat baju kobol Baju kobol? Hmm, tak apa, esok kak beli, ha, Hashim Esok tak boleh lah, Kiah Pasal apa, Mak nak balik malam ni juga alat setang okay. Malam ni, harapnya Mak nak balik lekas sangat Mak ni main tengok Hang Kalau dah Hang betul tempat duduk, tak apalah Betul, Pasal ya, apa? mak nak balik. Mak nak tengok ayam, nak tengok kerbau. Bapak hang bukan boleh haram. Selama ayah menikah muda ni, jangan jahang balik rumah tau. Bapak ni bukan tak boleh, mak. Tapi Kia dah janji nak jumpa kawan. Nak jumpa kawan tak payahlah nak beli baju koboi. Lain kali kita mai, kita beli baju koboi, nak, nak. Anak, anak, anak, Tanya. Tak ni, kobol, cream, ya? tak tak nak, Tanya. Tanya. cowboy. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. tak Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Sudah pakai baju cowboy nanti ni. Hashim dah dapat baju cowboy. Suka tak? Ambuy, besar sungguh bandar Kuala Lumpur ni. Kia, yeah. bawalah mak pusing-pusing sat. Kalau mak balik Alor nanti, orang tak boleh kunun. <laughs> Baiklah mak. Uncle, tolong bawa pusing-pusing bandar sekejap ya. Baik. Ya, yeah, yeah, yeah. <laughs> Nunggu dah. <laughs> nggak nampak jelas ini cuy, kualitasnya jelek banget ini Yang nampak cuman putih je स्टेडियम आपा ये स्टेडियम का ये स्टेडियम जी ada Masjid ini masih ada sampai sekarang cuy. Kalau masih ada, kau bisa komentar ya. Ya, kawan Hang <laughs> ya Hang janji nak berjumpa tu. Dia tak marah kalau Hang tak berjumpa. Jangan-jangan dia maju mak? Maju? Maju. Kawan Hang tu jantan kak, pempuan. Jantan mak? Wuih, boyfriendku. Tahu <Bate>. tak apa <Bate>. kak dari tadi? Apa? Cikgu Syari, Mak Wey, cikgu juga Baguslah Sama-sama cikgu Bawaklah Mak pergi jumpa dengan dia Tak malah, Mak Malulah Apa yang anak malu Kan nak jadi menantu Mak juga Ya, ya, ya Baiklah, Mak Wah Encik, tolong bawa ke Zul Negara, ya Baik, Encik Mak, dia udah lihat Hachuy Mak Oh, enggak ada Dah balik dia kali Itu ni apa? Apa itu? Apa itu? Mana kawan Hang Kiah? Dia dah balik. Janji buka berapa? Janji buka tiga setengah. Law ni? Law ni dah putus enam. Patutlah dia hmm. ada-ada. Malam balik petang ni juga kah? Oh, patah hati. Mak Minah nak pungut duit sewa bilik bulan ini cikgu Oh ya, tunggu sejap lah ya? Oh target uang ini ya, uang kos Apa itu tulisannya? Galau, galau, dia masing-masing ada foto, sih. Di bilik mereka tuh masing-masing ada foto <tuk> Ngapain coba? <tuk> Orang tak dapat penyumbangan matahari Ipah asal pula Orang oh, apa lain si? Tengoklah Saya ajak lagikah? <laughs> oi orang sebelah Awak hang jolok me Bulohang masuk dalam bilik aku ha? Huh? Nahai, Awak ingat ni halok stankah Saya si, tengok tu Dia perlis cakap saya pula Indoina kampung hang tu oi yang jolok masuk bilik aku tu apa ha balik Sampai itu. Astaga, air Sorry. <tuk> eh. <tuk> <tuk> kita break dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. 3 2 1. Deteng. Kau bilang Nyat, yeah. ya. Oke, Bu. Sudah. <laughs> <laughs> Sudah. Astaga. Ce Nurkia, lumayan banyak hari-hari gaduh tuh kita, enggak? Hah? nggak, nggak keparang, ya dia nggak main itu. Nak pingguk dinding ke? Sewanya kira <laughs> dua juga cikgu ya Sama aja dua. Dua pun dua lah. <laughs> <laughs> oh, langsung mered. Enaknya. Asyik sekali. Tiga bulan kita kahwin. Tapi kita jarang-jarang berjumpa. Siang ai pergi mengajar, malam juga pula saya pergi mengajar. Eh uh, ingat bagus dia minta berhentilah Okiya. Sebab gaji ai pun cukup untuk makan kita berdua kan? Okey. Ah juga kesian tinggalkan Yusron seorang di rumah. Mandilah. Malam ni kalau ai jumpa dengan cikgu besar, ai nak minta berhenti mengajar. Hmm? Ah itu memang bijak tu. Bagus. Ah sekarang ai pergi dulu. Ya. Bye lah uh, Nokia uh, uh, Kalau you pulang nanti You tolong belikan uh, karipap ya Karipap Nasi Karipap Karipap pusing Ya harusnya dia berhenti aja Udah Hah. kok gue yang tegang mereka tadi jumpa sih? berhenti. Kenapa? Husbundnya marah ke? Husband saya belum tahu lagi. Kalau tahu tentu dia marah. Dia cakaplah dengan dia baik baik. Nanti kan dia boleh timbang. Sekarang ni bukan jadi penari macam kita. Dia sudah jadi penyanyi. Oke. Okay. Udah naik. Ini udah naik derajat ceritanya ya penari. Setelah Ayuh, jadi penari, kerana. jadi penyanyi. Kalau begitu, baguslah diri tak berhenti, ok? Eh, terima kasih. Ah, Encik Naskirah, sila duduk. Terima kasih. Bolehkah saya menolong Encik Naskirah? Ya, Tuan Pengurus. S ada perkara yang mustahak yang saya nak cakapkan. Nak minta naik gaji? Boleh? Saya boleh tolong uruskan Baik. Tidak Saya uh, Nak minta berhenti kerja Berhenti? Iya Tak boleh Cik Nurkiah Sebab Cik Nurkiah Kontrak masih ada 3 bulan lagi Oke, okay. Sudah taken kontrak Yang patut aku besar tak? Ai dah jumpa. Tapi dia tak kasi berhenti lah. Sebab murid-murid nak preksa lagi tiga bulan. Biasa salah lah. Tak apalah kau dah macam itu. Cari? Hmm. marah tak? Tak apalah, kenapa marah? Tiga bulan nukannya lama pun je saja. Jam telik, jam telik dah tiga bulan. Eh, ibu hai mai karipat tak? Ada. Nah. Oh. eh banyaknya hmm enak mm. karipak <laughs> gua jadi lapar karipak <laughs> pusing Pada malam ini, seorang pemimpin pancaragam yang terkenal ada bersama kita. Beliau ialah Sa'ari Sulaiman. Hmm? Walaupun Sa'ari tidak aktif dalam seni musik, tapi pada malam ini, ia tidak akan menghampakan kita semua. Ayaya gembira masa muda ayaya ay, Menobat ay, ay, ay, paduan suaranya sih aya ay, ay, ay. ay, ay, ay. ay, yang lagi gue goyang lagi. Oh, ini kan klub tempat ini juga kan istrinya gitu atau beda Susah Mainin musik macam ini cuy Apalagi aliran-aliran tuh Seperti ini bah bayaran Dapat seorang penyanyi wanita, dan suaranya sungguh merdu. Kalau Cik sehari boleh combine dengan perempuan itu, recording kita tentu sukses. Jangan sampai istri, siapakah penyanyi wanita itu? Cerituan namanya Nur Kehanung. Kehanung <laughs> hmm, gimana dia menyanyi di *Sylvanotis*, Silver Silverotis ya yeah, di *Sylvanotis*? Beda, beda klub kan? Oh, ini klub yang perempuan. Saya kira tadi sama sih klubnya. menjadi penari Berwira, untuk pergi kau padahal cantik ya seandainya dia mahir banget berlaku si orang Malaysia bilang lawak ya lawak dia ni lawak sih sebagai ganti diri bersama kau berbakti semoga tabah hati kadang di medan perang adinda di medan seni sama-sama berjuang sama-sama berbakti untuk ibu pertiwi Kayaknya marahan mereka nanti ini Jangan undur mohon Doa Ini kayak nonton film ini Cik. Musikal ya sebuah kembar ini ibu pertiwi majulah ke kanda maju jangan mundur dinda mohon doa restu rela hidup semati bersamamu perwiraku <tuh> saat kita di Oh, cikgu mengajar di sini ya Ini semua murid cikgu ya Terima kasih Nordia Terima kasih banyak-banyak Disari. Sari. Sari. Harusnya dia jujur gitu ya, pas udah nikah gitu. Aduh, aduh, aduh. Kebohongan itu pasti terungkap. Dan yang berani ini, Cik Ah. Oh, perempuan cambret dah balik ya. Eh, dengar sini baik-baik perempuan cambret. Ini bilik aku. Sekarang aku dah pasang dinding balik. Sebelah sana bilik kau. Get out both of you. Cikgu, biarlah saya terangkan keadaan yang sebenarnya, cikgu. Tak payah kau terangkan, Rusna. Aku dah tahu segala-galanya. <laughs> cikgu sekolah masak-masak gunung. Keluar rumah, pakai kain tudung, pakai kain batik, pakai baju kebaya, jalan pakai selipar, macam orang kampung. Yeah. Sampai sana, buka baju, dedahkan dada, terpakai telolong, hang sana, hang sini. Itu bini aku ke? Cikgu, Nur Kiah bukan penari. Tapi dia penyanyi, Cikgu. Ah, penari dengan penyanyi sama juga. Promong cabaret semua sama. Low Class! Eh, Cikgu! Cikgu, jangan menghina kami pembang cabaret tau. Apa, cikgu ingat semua perubahan keibran tu Low class ya? Ya, yeah, semuanya low class Eh cikgu, saya kasih ingat sekali lagi dengan cikgu tahu. Apa, cikgu ingat orang-orang yang terpelajar macam cikgu tu banyak high class Kadang-kadang orang yang terpelajar macam cikgu tu lebih kalah daripada loklas tahu? Sharabiu, jangan beri aku jangan beri aku jangan beri aku jangan beri aku jangan beri aku jangan beri aku jangan beri aku jangan beri aku <laughs> <laughs> Sudahlah Nurkia Jangan menangis lagi Walaupun dah punya menyesal beraduh dengan husband you Sekali dia makaik dalam bahasa Jerman <laughs> Aku sendiri pun tak tahu apa aku cakap lah <laughs> Yang kau nak panjang-panjang tu buat apa Sudahlah Air tengah pasang tu angin ni pun dah naik. You ikutkan sajalah, you boleh selamat. Kalau angin barat, bolehlah. I got. Ini Putin beliau. Perawan ni kan. Ikutkan sajalah. Bom-bom pun tak boleh kasih muka. Kita macam ajarlah <laughs> nama dia. Tapi dalam hati tu, sayang. Ya ya ya. Hanya mau lebih tinggal kau juga antae talaga <laughs> diyan Dia harus jalani tiga bulan, pastinya, ya. sini lebih ini ya lebih tertutup durjana, sementara terang, bila banget sih Kasian juga sih ya Kalau kita di posisi dia nih Langsung pergi esian juga sih. Tak Di ya. dalam dunia ini tak ada yang lebih besar daripada bersabar. Sabar lah. Papa tu cikgu Sari buat macam tu. Sebab dia juga seorang seniman. Benar Sepatutnya benar. Dia mesti hargakan seni orang lain. Segala segala mereka diambil balik Aduh benar-benar klaker <laughs> banget ini legend legend Ini ya, ya. seorang perempuan yang macam ni ini kebalik Orang nak baik-baik dia timing pula. Charge sekali. Si Google sudah datang. Ada Ada ada ada. Ada. mas Jerman lagi. Adeh, adeh, adeh. Terlalu kasar sih. <tuk> adeh, adem <kita> hati lah. Macam ini kita mesti aja sama dia.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 layu sayang dengan dia. You mesti ikut cakap ai. Apa yang ai suruh buat, you mesti buat. Apa yang you nak buat? Ah. <sighs> Serah saja dengan abang Rasid. Dia belum tahu ini Rasid siapa. Ya, ya ya ya ya ya <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ya. Ya ya. <tuh> dia setia menunggu juga cik. <tuh> Hari-hari dia nak buat macam tu. <laughs> ya. Yeah. ...macam kudang pantai yang dah bankrupt saja. Asyik darling. Besok saya caraikan awak satu bengalau yang cantik di Petaling Jaya. Okey? Saya suka darling. Uh, bila kita pindah darling? Kalau boleh malam ini, saya nak awak pindah hmm. dari sini. Kalau malam ini, bagus ke darling. Kalau darling. <laughs> <laughs> darling? <laughs> <laughs> Aku dah beri seconggok dekat sini kau buat petaling ini <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> gara-gara <curga> Darling. apa ini? Ah, oh, mati. Eh. Dia mati ke lampulah. <laughs> <laughs> apa yang buat Ya Ada memang lama Buka pintu lagi Lebih baik kau buka pintu lagi kalau tidak lebam mata kau Buka Kau buka ya? Betul. buka pintu lagi Ya, e, tahu e, e, Ingat kamu belacan. Ini dalam, <laughs> uh, Buk di, lepas buka dia wang, pandang bing, Buk <laughs> ya, A, ini kali ya tak kasih jam ya ah lagi baik lagi bawa aku dengan kamu aku tak bawa boleh lah itu hehehehe ya gaji aku kalau di Tak mau lagi, Tapi ya. Kalau Apa itu? tak I ada have Maaf pun begitu juga Syari <makes noise> Kalau aku bersalah saya juga meminta maaf. Tidak, tidak Selamat rojok, Cikgu Syari Rojok? Bila aku bercerai? 5 tahun selanjutnya tahun selanjutnya Uh. Udah jadi ini Murah besar uh, cikgu sekalian Cikgu terlebih maklum yang sekolah kita telah pun menjadi johan pertandingan bola sepak pada tahun ini dari itu saya nak minta persetujuan daripada cikgu-cikgu semua Bagus tak kalau kita mengadakan satu perkelahan ke Port Deksan? Ah, itu bagus cikgu Kerana kami pun yang ada rancangan nak begitu Bagus, bagus Ah Kalau begitu cikgu Ani, tolong buat uh, surat perkelilingan Antara kepada ibu bapak murid-murid eh, Kalau ibu bapak mereka setuju, kita akan buat murid-murid ke Port Deksa. Bila agaknya cikgu kita nak buat rancangan ini? Ah, itulah yang saya jemput cikgu-cikgu selian Bila yang baik-baiknya? Bayar saya fikir itu elok kita hendak penutup penggal boleh. Saya bersetuju dengan cadangan di Bashung. Terima kasih. Mile kita hendak atas kalau boleh selekas mungkin tu. Mhm. Ah, ceruk ceruk. Sekian sajalah. Perjuangan kita dan masa kita bersurat. Terima kasih. Dia berjaya jadi guru besar, Cici. Asik, sekarang dah lihat, dah jadi guru pesawat. Iya, iya, dah. Dah punya mobil, dah berjaya mendapatkan rumah. Rumah pun dah besar <girly> Dah punya anak Syari Hari ini hari jadi Nita. Dia semua tunggu nak bergambar Mana dia anak kita semua tuh Tuh Banyaknya Boleh tahan ya Mari Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lak, semua anak-anak uh, tengok sini. Cara terdihun enam, tujuh, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, tahun, lima, lima, lima, lima, Macam padi malingga. Siung? Ready? Sepuluh ternyata. Sepuluh. Sepuluh cik. Lima, ta lima tahun. Sepuluh anak. Oke okay, gitu itulah Dari film dari Piramli ini, udah yang keberapa, cuy? Film Piramli yang kita reaksi, pokoknya udah baunya lebih dari 10 lah. Film Piramli yang kita reaksi, yang mana judulnya ini adalah "Masa Masa Manis". Aduh, saya nggak tahu mau ngomong apa. Ini film, menurut saya tuh apa ya? Kelakar, iya, selalu apa ya? Selalu memberikan suatu kejutan gitu ya kejutan ah, itu yang saya maksud cuy ya sulit banget ya sulit banget mendapatkan alur cerita yang macam ini cuy sulit banget dan oke okay, terima kasih buat korang yang selalu stay ya sampai detik ini masih stay melihat video saya ini cuy walaupun sudah selesai ya nobar kita tapi saya sekali lagi berterima kasih karena korang saya selalu bersemangat untuk membuat video-video atau reaction film-film uh, dari piramli cuy dan saya juga banyak belajar Dari Beberapa Pesan-pesan atau pengajaran Dari semua film-film Piramli cuy. Karena semua film Piramli itu Pasti ada pengajarannya Jadi selanjutnya kita akan mereaksi Film Piramli yang mana lagi Korang bisa komentar di bawah Dan mungkin itu aja cuy, karena durasi